Hello Dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Dan hari ini kita akan bermain game horror Yang simple Bertajuk Meat Grinder Mengisar daging Tanpa masa Let's go It's late It's time to go home All the colleagues have already left Oh tinggal seorang-seorang je Now I have to turn off my laptop Pick up my dokumen from band office Grab my jacket And go home Dia buat apa kat laptop hacker apa What the hacker ke apa Turn off flashlight Allah Dia suruh apa uh, Pergi bilik band Okay Kisahnya Aku adalah seorang Yang kontot Nampak ni Meja aku kecil je ya? Kerja kat office. Lepas tu aku balik lewat right? Oh tu Ya, okay, Aku nampak dah jeket kat mana Oh tu kot bilik oh tu dia Ben Ben Macam ambil jeket lu Ambil jeket lu alang -alang. Salahnya kan ambil jeket lu Yup ambik Alright Ben Tak balik lagi ke Ben Aduh jom kita mengetih sekejap Jomlah marilah secawan dua secawan dua eh His team still here I thought everyone was gone Only team eh Oh So Bennya mana Benten betul Okay bilik ni kot Bilik ni nampak macam lain sikit je Oh Itu dia Ini laptop terbalik siak Eh Eh laptop dia terbalik weh Asal laptop dia terbalik Manalah dokumennya Bilik ni ke Bilik sebelah aku ke Oh tu dia There we go Aku punya lah bertawaf Right Dokumen dah ambil Jacket dah ambil PC dah tutup Laptop sebenarnya dan tim masih lagi bekerja Tim Tim Detectment Balik dulu tim Assalamualaikum Balik dulu Alright Pintu pun Belum terbuka lagi Boleh keluar ke Alright Masalah tak boleh lari tau guys So kita akan ikut laluan Tepi ni Berhati-hati Sebab aku pun tak nampak jalan Oh kita boleh buka flashlight Still tak nampak Okay Alright, Ni kereta aku ke Harap-harap kereta biru ni kereta lah. Alhamdulillah Lalu Dia asal punya motor Lalu Safwan pun balik ke rumah Setelah dia busy bekerja Seharian mencari sesenduk nasi Dan dia pun balik Okay Jangan tengok ke kanan Ya Allah takut aku Ah, ada pula si Kinzir ni Kinzir punya Kinzir oh, Aku dah takap Tuku you know Tiba-tiba <laughs> sejapun pula eh? The last thing I remember is the muzzle of a pig Betul Sheep Pig maniac Over the past week a maniac in a pig suit has killed three people One eyewitness who managed to escape says That the maniac did not utter a word Perhaps he is down On the latest news journey don't dare it laporkan untuk misi utama TV3. Right. So ada pig gila. Welcome to Pig House. Oh god, aku cari kunci. Boleh cross ke tak boleh? Oh, tu dia kunci. Tu dia. So aku boleh lari. Aku kata oh, aku tak tahu infinite ke tak. What's that sound? Niebu. Oh kita ada enemy kita Kinzer Kalau mati ni apa jadi lah Rara tak boleh balik lah Okay kotak Ada ada pintu ibunya apa tu siap Tak boleh buka eh, Bunyi apa tu Ini ada bunyi lah Tu dia tengah buat kerja We what the heck woi! Jangan hanting Jangan Ah Setu so, lampu Pintu ni tak boleh buka gila macam mana Oh ni Lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari. Okay, lari, lari, lari. Go, go, go, go. Atas, bye. Woo, selamat. Ah. Aduh. Okay, second floor. Ya, aku boleh turun balik ke? Oh, tak boleh. dia memang cerita dia second floor. Ini okay, ada bunyi lain pula. aku aku boleh tekan ni. So dia buka yang tu kot. Tekanlah koi. Oh, aku boleh trap dia. Nice. Aku boleh trap dia guys. So, kita pergi belah kanan dulu. Wih, bodoh. Apa ni? Ni apa? Oh ni patung siak Ok ada cermin Ada fire extinguisher Ok aku buka something Tak tahu buka apa Wih patung kau kenapa? Apa masalah kau? Ok ada Penjara dan juga button Ok Dua So satu lagi Belah Oh ni pun boleh ke? Tak boleh tekan Button tak cukup Dia orang buat apa ni weh Patuh patuh patuh Banyak-banyak ni Kayu Right. Senyap macam ni Yang aku tahu apa-apa Kita tekan sini ke Kita lari sini kita Prep dia Right? Tu plan dia Dia datang je kita plan Oh tu exit dah Right? Dah. Settle. Kinzir. Kinzir di mana kamu. So tadi tu tak ada apa-apa lah. Di mana kamu. Muncul lah. Muncul lah. There's something. Oh. Okay. Okay. So dalam kotak ni Ada benda kita boleh pecahkan Guna tu Aku ingat kan guna benda tu untuk trap Okay Okay Okay Pelamat Pelamat Dia naik dia naik dia naik Wuuu ah! Lari-lari-lari Dia dekat belakang aku Dia dekat belakang aku Aku tak nak tengok Wuuu hey! Lari Lari Lari Dah macam granny tapi easy mode. So itulah dia game indie horror yang bertajuk Meat Grinder. Kalau kau suka dengan video ni macam biasalah, kau orang like, kau orang jangan lupa subscribe dan komen di bawah, share juga. Kalau kau orang takut sama-sama dengan aku terkejut tadi kena kejar, kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.